ada beberapa kata yang lazim digunakan untuk menarik minat penonton dan bisa membuat penonton penasaran antara lain ini tuh apa gitu jadi ini akan membuat penonton penasaran untuk nonton video kita Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi di Sam Gosu Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang trik membuat judul yang menarik. Seperti janji saya di video-video sebelumnya, bahwasanya saya akan membahas tentang poin-poin dari metadata video. Kalau video sebelumnya saya udah bahas tentang apa itu metadata dan gimana cara menginputnya ke video kita. Di video kali ini kita akan bahas salah satu poin dari metadata, yaitu judul video. Judul adalah elemen penting di dalam metadata video. Ada tiga elemen penting di dalam metadata video, yaitu judul, thumbnail, dan deskripsi. Itu adalah elemen inti dalam metadata video. Judul adalah data vital yang akan dibaca oleh algoritma YouTube yang akan menjadi informasi bagi algoritma youtube untuk memetakan audiens atau penonton dari video kita sehingga algoritma youtube bisa mempertemukan video kita dengan penonton yang tepat berdasarkan judulnya beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat judul video diantaranya adalah pemilihan kata jumlah kata pemilihan bahasa dan peletakan keyword di dalam judul ini adalah poin-poin versi saya kalau teman-teman ada poin lain atau penjelasan lain yang belum saya bahas di dalam video ini silahkan ditulis di kolom komentar agar bisa menjadi masukan untuk teman-teman yang lain kita akan mulai membahas tentang pemilihan kata Pemilihan kata ini penting untuk diperhatikan karena judul adalah susunan dari kata-kata. Jadi pastikan kita memilih komposisi kata yang tepat untuk dipasang di dalam judul video kita, untuk dirangkai di dalam judul video kita. Tipsnya adalah gunakan kata-kata yang bisa menarik penonton dan membuat penonton penasaran tentang isi videonya. Ada beberapa kata yang lazim digunakan untuk menarik minat penonton dan bisa membuat penonton penasaran. Antara lain, terbongkar, rahasia, dijamin, termudah, tercepat, dan lain-lain. Ya, pokoknya kata-kata yang meledak-ledak gitulah lah ya. Yang bisa membuat orang gatel untuk ngeklik judul tersebut dan nonton videonya tapi ada yang harus diperhatikan dengan penggunaan kata-kata yang meledak ini tadi adalah penonton akan berekspektasi dengan video kita maka tugas kita adalah memastikan penonton nggak kecewa ketika udah ngeklik judul tersebut jadi judul yang udah meledak-ledak itu tadi ketika diklik maka isi videonya nggak mengecewakan, sesuai dengan judulnya relevan dan nggak klik bait. Contohnya kita membuat resep masakan nasi goreng, kita buat judul yang meledak-ledak. Terbongkar resep rahasia nasi goreng bintang 5, misalkan kayak gitu. Nah ketika penonton ngeklik judul tersebut dan nonton videonya ternyata isinya kita cuman masak nasi goreng pakai bumbu instan nah kan ini enggak relevan dengan judulnya judulnya udah meledak-ledak tapi isi videonya nothing special jadi penonton akan kecewa dan nggak akan berlama-lama untuk nonton video tersebut kemudian poin yang selanjutnya adalah jumlah kata Jumlah kata ini juga nggak kalah penting untuk diperhatikan. Pastikan jumlah katanya nggak kebanyakan, sehingga judul videonya nggak terlalu panjang. Jumlah kata ini juga akan bergantung pada keyword yang akan kita pasang di video kita. Apakah keyword yang kita pasang itu short tail atau long tail? Short tail itu artinya katanya lebih sedikit, keyword yang buntutnya pendek gitu ya. Jadi katanya lebih sedikit. Kalau long tail itu keyword yang agak panjang. Nah, tergantung keyword mana yang akan kita pasang di judul video kita, itu akan mempengaruhi jumlah kata-kata yang akan kita gunakan di dalam judul video tersebut. Pastikan jumlah kata-kata yang ada di dalam judul kita ini cukup untuk menjelaskan atau mewakili isi video kita. Dan yang paling penting ada keyword di dalamnya. Gunakan jumlah kata yang lebih sedikit untuk membuat penonton penasaran dengan isi video kita. Jangan sampai judulnya udah menjelaskan isi videonya. Contoh judul yang tidak saya anjurkan adalah seperti ini. Bumbu rahasia nasi goreng yang enak ternyata cuma pakai terasi. Misalkan ini judulnya ini enggak saya rekomendasikan kenapa karena udah terjawab di dalam judulnya apa inti yang akan kita bahas dari videonya udah dijelaskan di dalam judul jadi ini enggak membuat orang penasaran judul yang saya sarankan adalah kayak gini rahasia nasi goreng yang enak ternyata cuman pakai ini atau cuman ditambah ini nah ini kata-kata ini ini kan mengandung teka-teki ya atau tanda tanya ini tuh apa gitu jadi ini akan membuat penonton penasaran untuk nonton video kita jangan juga kita menggunakan judul yang terlalu panjang sampai memasukkan tag video di dalam judul ini udah kebangetan sih panjangnya contohnya kayak gini cara ganti Header channel youtube, cara ganti channel banner, tutorial youtuber pemula, tutorial pixel lab Ini judulnya panjang banget ya Apa yang salah dari judul ini Kalau kita baca sekilas kelihatannya biasa aja ya Gak ada masalah yang berarti Terus salahnya dimana Nanti poin ini akan kita bahas di Peletakan keyword di judul video di poin yang terakhir. Di poin ini saya cuman ingin menjelaskan bahwa untuk membuat judul yang bagus itu jumlah kata-katanya jangan terlalu banyak. Yang penting keywordnya udah masuk, kemudian kata pancingannya udah ada, dan sedikit mewakili dari isi video kita. Itu udah cukup, nggak usah terlalu panjang-panjang, apalagi sampai memasukkan tag videonya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. See you on the next video. Insyaallah, saya pamit. Assalamualaikum.